Menyebabkan suasana sedikit membeku, para murid Buklan sekitarnya tampak agak tak berdaya di adegan ini. Kemungkinan mereka sudah terbiasa dengan cara ejekan Motau yang jelas. Selain itu, ketika kata-kata Motau bergema, tatapan mereka mulai menaksir Lindong. Aura terakhir itu cukup kuat. Namun, ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Motau yang berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Mo Tao memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Adapun Lindong, tidak ada yang mengenalnya. Siapa yang tahu dari mana Gu Yan mengundang dia? Bisakah orang seperti itu benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Batuk, setelah melihat ini, Gu Ling batuk kering. Dia memandang Lindong, sebelum tersenyum pada Gu Yan saat dia berbicara. Yan kecil, kamu juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yun Tian. Situasi guklan kami saat ini tidak terlalu membesarkan hati. Meskipun kamu telah menerobos ke tahap awal mendalam kehidupan, itu tidak akan banyak berubah. Kekuatan Mo Tao berbicara untuk dirinya sendiri, dan memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yun Tian. Petik 2. Gu Ling tahu bahwa Gu Yan memiliki beberapa ketidaksukaan terhadap Mo Tao. Dan karena itu berasumsi bahwa dia sengaja menemukan orang lain dalam upaya untuk menghapus posisi Motau sebagai penolong eksternal. Namun, ini menyangkut hasil pertemuan bela diri Guklan. Oleh karena itu, dia tidak akan mentolerir perilaku kekanak kanakan Buyan. Adapun Lindong, dia bisa melihat dalam satu tampilan bahwa dia memiliki penampilan tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, auranya jelas kosong dan dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan beberapa jenis harta surgawi alami baru-baru ini untuk mencapai tahap ini. Kekuatannya memang jarak yang cukup jauh dari Motau. Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah penolong eksternal yang aku undang untuk klan Gu kami. Kekuatannya cukup untuk tugas itu. Namun, sebagai tanggapan atas kata-kata Guling, -kata Gu, Ling, Gu Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Oh, mendengar ini. Mortal tersenyum dengan acuh tak acuh saat matanya menyapu lindung dengan sedikit penghinaan dan hina yang disembunyikan. Berbicara, dia berkata, "Nona Buyan, apakah dia memiliki kualifikasi mungkin bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan sendiri? Selain itu, pada awalnya aku tidak tertarik pada pertemuan klan lima klanmu. Jika bukan karena undangan asli klan bu kamu, aku mungkin tidak memilih untuk memasukkan tangan aku ke masalah ini." Jika Miss Guyan benar-benar tidak ingin aku ikut campur, aku akan secara sukarela menyerahkan posisi aku kepada orang ini. Petik dua, skema motau cukup bagus, dia tidak secara terbuka melawan Guyan dan bukannya menggunakan mundur untuk maju. Saat kata-katanya bergema, wajah para murid buklan di sekitarnya mulai berubah sedikit, dan dahi guling menjadi semakin keriput. Wajahnya menjadi tegang saat dia melihat ke arah Guyan dan berkata, Yan kecil, berhenti menyebabkan masalah. Apa masalahnya? Ini setelah semua pelabuhan Guklan, maka saat ini ada beberapa tetua Guklan yang mengawasi operasi di sekitarnya. Ketika sekelompok besar orang mulai berkerumun di sini, itu sangat cepat ditemukan oleh mereka. Segera, dua pria parubaya dengan wajah tegas dan aura yang cukup kuat berjalan mendekat. Pandangan mereka diarahkan ke arah kerumunan. Ketika mereka bertanya dengan suara yang dalam, keduanya jelas tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam Klan Bu. Setelah melihat mereka, para murid Bu Klan di sekitarnya buru-buru memberikan penghormatan mereka. Selanjutnya, Guling menjelaskan detail masalah ini. Setelah mendengar penjelasan Guling, wajah kedua pria Parubaya itu tampak agak jelek. Setelah melihat reaksi mereka. Motau tersenyum tipis, melipat tangannya saat dia menatap Lindung sambil diam. Yan kecil, jangan menimbulkan masalah. Mengundang Motau sebagai penolong eksternal Gu kita secara pribadi diperintahkan oleh tetua. Bagaimana kata-kata kamu dengan santai mengubah ini? Petik dua. Salah satu pria abad pertengahan dengan alis tebal berkata dengan suara berat. Setelah itu, dia menatap Lindung dan berkata, teman ini. Karena kamu datang ke sini. Kamu adalah tamu dari Guklan kami. Saat itu kamu diundang untuk menonton kompetisi. Mengenai masalah tentang menjadi penolong eksternal. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Petik 2. Dari awal sampai akhir. Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan hal-hal yang terungkap sebagai pengamat. Namun, kebisuannya membuat semua orang semakin mengabaikannya. Paman Guhua. Karena Yan kecil telah mengundang seseorang, dia harus memiliki alasannya. Mengingat karakternya, ini seharusnya tidak sedikit marah. Mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasannya sebelum memutuskan? Petik 2, sama seperti suara pria parubaya itu terdengar, suara wanita lembut tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Kerumunan segera berpisah, mengungkapkan seorang wanita manis dan anggun mengenakan gaun sutra. Yang berjalan perlahan dengan langkah kaki yang ringan Wanita itu mengenakan gaun sutra Yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh Serta pinggangnya yang ramping Penampilannya agak murni dan indah Sementara matanya mirip dengan bunga persik Kepribadiannya yang lembut dan suaranya yang lembut Membuat seseorang merasa agak mabuk Kakak perempuan mengki Wanita ini jelas memiliki prestise yang sangat tinggi Di dalam generasi muda kelanggu setelah penampilannya, para murid Gu klan di sekitarnya. Dan bahkan Gu Yan menyambutnya dengan beberapa kebahagiaan. Lindung melirik kecantikan lembut dan pemarah ini. Namun, matanya sedikit menyipit. Aura yang terakhir itu bahkan lebih kuat dari Gu Yan. Bahkan, samar-samar melebihi benang Motau. Klan Gu ini tidak diragukan lagi salah satu dari lima klan besar. Mengki, setelah melihat wanita ini dan mendengar kata-katanya. Guling dan dua lainnya sedikit menganggukkan kepala. Mereka melanjutkan untuk melihat Guyan, menunggu apa yang disebutnya penjelasan yang masuk akal. Lindong memang baru-baru ini mencapai tahap kehidupan mendalam dalam sebulan terakhir. Ketika Guyan mengucapkan kata-kata ini, busur mengejek muncul dari sudut mulut Motau. Namun, sebelum busur semakin lebar, kata-kata Guyan selanjutnya menyebabkannya membeku di tempatnya. Namun, Sebelum terobosannya, seorang master simbol Ilahi awal serta ahli tahap awal kehidupan iblis binatang telah menderita kekalahan di tangannya. Suara mendesing, saat pernyataan Buyan selesai, keributan terjadi di sekitarnya. Beberapa murid Buklan menatap dengan heran pada perbedaan Lindong yang belum berbicara sepatah kata pun. Hanya sekarang mereka tahu bahwa pemuda yang pendiam ini sebenarnya adalah asura yang telah menyembunyikan kemarahan dan amarahnya. Oh, kekaguman muncul di wajah guling dan dua lainnya serta wanita bernama Mengki. Saat mereka menatap lindung dengan cara yang aneh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir benar-benar akan memiliki prestasi tempur seperti itu. Haha, prestasi tempur seperti itu cukup bagus. Busur beku di sudut mulut Motao perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia menatap lindung dengan sedikit kesuraman di matanya. Sebelum dia tertawa dan berkata, namun, ini saja tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisi aku. Seorang master simbol ilahi awal serta ahli tahap awal kehidupan iblis binatang buas. tahu juga bisa mencapai prestasi tempur seperti itu, meskipun setelah beberapa masalah. Karena itu, meskipun dia heran, masih mustahil baginya untuk secara sukarela menyerahkan posisinya. Guling dan dua lainnya dengan lemah menganggukkan kepala. Jika apa yang dikatakan Guyan benar, itu hanya berarti bahwa Lindong memiliki kekuatan yang sebanding dengan Motao. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa menekan Motao untuk menawarkan posisinya atas kemauannya sendiri. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kualifikasi ini? Senyum akhirnya muncul di wajah Lindong saat dia menatap Motao dan bertanya. Motal tersenyum ketika dia menatap Lindong. namun, niat dingin lebih atau kurang hadir dalam senyumnya. Segera setelah itu, dia memijat pergelangan tangannya saat dia menjawab, Bagus, aku seseorang yang selalu mengikuti aturan, di tempat ini, kekuatan adalah raja, jika kamu mengalahkan aku, kamu akan memiliki kualifikasi, jika kamu lebih rendah dari aku, aku percaya. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Mo Tao mengirim senyum ke arah Lindong. Segera setelah itu, wajahnya langsung menjadi sedingin es ketika dia melanjutkan. Kamu harus cepat-cepat pergi, dan berhenti menunda aku dari bisnis yang layak. Dari kelihatannya, Mo Tao memiliki beberapa ketidaksukaan untuk Lindong. Dia memiliki adorasi yang tidak normal pada Gu Oleh karena itu, Ketidakbahagiaan muncul di hatinya setelah melihat bahwa Guyan sebenarnya telah membantahnya untuk Lindong. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, tantang aku! Hanya akan ada dua hasil: kamu nyala atau aku nyala. Petik dua setelah mendengar kata-kata dingin, "Mau tahu? Murid-murid Clan di sekitarnya diam-diam menyeringai, seperti yang mereka pikirkan. Mantan telah marah. Kedutan mengalir melewati wajah guling dan dua lainnya, serta gumengki. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi; mereka sebenarnya tidak terlalu peduli tentang siapapun yang menjadi penolong eksternal. Selama penolong luar memiliki kekuatan asli, identitasnya tidak menjadi masalah. Tatapan demi tatapan berbalik ke arah Lindong. Pada saat ini, Mo Tao sudah mengatakan kata-katanya yang paling kejam. Jika lindung tidak berani menerima. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah pergi sendiri. Di bawah perhatian tatapan itu, Lindong tersenyum dan berjalan maju. Dia menatap lurus ke arah Motau, saat tawa keluar dari tenggorokannya. Karena kamu yakin tentang ini, maka itu lebih baik bagimu untuk kenyalah. Saat kata terakhir terdengar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang. Letusan dingin niat jahat dan niat jahat membuat bahkan guling dan yang lainnya menyipitkan mata mereka untuk sesaat. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 864. Terima kasih untuk menang. Aura dingin dan ganas tiba-tiba menyembul di wajah Lindong. Perubahan drastis dalam ekspresi ini menyebabkan semua bisikan di sekitarnya segera mereda Karena semua orang menatap kosong padanya. Di sekitar mereka. Gu Yan dan kelompoknya mengenakan ekspresi tenang, karena mereka sudah tahu tentang karakter Lindong. Meskipun dia biasanya tampak lembut, di bawah kelembutan itu adalah wajah seorang Asura. Ketika sisi dirinya ini muncul, lawannya pasti akan mengalami tragedi. Kamu, guling juga kaget dengan kata-kata Lindong, yang tidak memberi tahu wajah apapun. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa pemuda ini memiliki terlalu banyak aura yang mengesankan. Lagi pula, seseorang harus melakukan diri sendiri dengan tepat di masyarakat, dan itu akan meninggalkan kelonggaran ketika berbicara. Namun, tepat saat Guling bersiap untuk mengatakan sesuatu, Gumengki menghentikannya. Bunga-bunga persik yang indah seperti pupil bersandar pada tubuh Lindong, saat dia berkata dengan suara lembut. Yan kecil biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik. Dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah dekat. Jika kita mengusir tahu itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klan Gu kita. Namun, dia masih bertekad untuk melakukannya. Dari kelihatannya, dia tampaknya sangat percaya diri dalam lindung ini. Namun, lindung ini baru saja maju ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun ini bisa dianggap cukup baik, masih ada jarak antara dia dan Mo Tao, jawab guling sambil mengerutkan kening. Siapa tahu, Gu Mengki tersenyum tipis, dia menatap lindung dalam-dalam. Ketika dia berbicara, lebih jauh lagi, bahkan jika dia bukan lawan Mo Tao, tidak akan ada kerugian di pihak kita. Lagi pula, jika dia kalah, yang kecil tidak akan memiliki hal lain untuk dikatakan, dan harus menyerah pada pemikiran ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengangguk. Masalah di depan mereka memang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Tentu saja, karena itu masalahnya yang terbaik bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka. Jika Lindung benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Motau, itu akan menjadi tawaran yang bagus untuk buklan mereka. Ah... Di bawah perhatian dari banyak tatapan di sekitarnya, ekspresi wajah Motau menegang. Segera setelah itu, matanya dengan cepat berubah suram dan menyeramkan. Tawa aneh bergema dari tenggorokannya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong. Saat bibirnya terbuka menjadi seringai, kamu punya nyali. Haf, biarkan aku melihat hari ini persis apa kualifikasi yang harus kamu tanyakan padaku. Motau, untuk enyalah. Mau tahu menatap Lindong dengan dingin dan seram saat dia perlahan berkata, 'Jika kamu benar-benar mampu, aku tidak memiliki keraguan dalam menyerahkan posisi pelayan eksternal kepada kamu. Namun, jika kamu hanya kapal kosong, jangan salahkan aku karena membuat kamu membayar harga untuk kekasaran kamu.' Tolong, Lindong bertemu dengan tatapan seram dan dingin. Mau tahu saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Motaw. Saat Iwan Power yang kuat dan keras perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Setelah melihat ini, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur. Motaw melambaikan lengan bajunya, menyebabkan lingkaran selebar seribu kaki muncul di tanah. Sambil menunjuk ke lingkaran, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan menggertakmu ketika kami berpegangan tangan nanti." Jika kamu bisa memaksa aku keluar dari lingkaran ini, itu akan dianggap sebagai kemenangan kamu. Petik dua, kesombongan dalam pernyataan mau tahu sulit disembunyikan. Dia cukup terkenal di wilayah angin laut surga. Tidak hanya kekuatan Lindung lebih rendah, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Ini tidak diragukan lagi membuatnya percaya bahwa Lindung sedang mencoba menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk loncatan sendiri. Bagaimanapun. Lindung tidak akan benar-benar terpengaruh terlepas dari hasil pertandingan. Setelah mendengar ini, Lindung sedikit terkejut, dan mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Berpikir tentang itu, dia mengerti apa yang dipikirkan Mo Tao. Orang ini terlalu peduli dengan ketenaran dan reputasinya, dan tidak mengerti bahwa seseorang harus pergi keluar bahkan ketika menangani masalah kecil. Pola pikir seperti itu tidak diragukan lagi sangat bodoh. Terserah kamu, Lindong menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Mo Tao di sini. Puncak dari tahap awal mendalam kehidupan, ini pasti tidak lemah. Namun, sehubungan dengan dirinya saat ini, memang sulit untuk merasa terancam oleh Mo Tao. Dalam konfrontasi seperti itu, lebih baik untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Mo Tao tersenyum tipis, sambil melipat tangannya. Dia berasumsi bahwa momentum Lindung telah turun setingkat. Kemudian, setelah ia menunjukkan beberapa kemampuannya, Lindung hanya akan dengan sedih meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Setelah itu, Guyan harus dengan jelas memahami bahwa klan Gu hanya akan dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertemuan bela diri ini dengan bantuannya. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir di tempat terakhir, karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka. Biarkan pertarungan dimulai. Pemenang akan menjadi penolong eksternal klan Gu Kami. Namun, yang terbaik adalah kedua pihak berhenti begitu pemenang diputuskan. Suara lembut Bu Mengki terdengar. Lindong Samar mengangguk. Sebelum perlahan melangkah maju, mengikuti jejaknya. Fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas terlihat Samar saat mereka memancar keluar. Tingkat fluktuasi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya naik ke tahap kehidupan mendalam memang cukup perbaikan untuk Lindong. Ketika Mo Tao merasakan fluktuasi kekuatan Yuan memancar dari tubuh Lindong, alisnya sedikit terangkat. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Mengambil langkah ke depan, suara washing tiba-tiba terdengar saat dia melakukan serangan pertama yang tidak terduga. Desir, Mo Tao sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Telapak tangannya bergerak dalam lintasan yang mendalam. Karena Yuan Power yang tak terbatas langsung meledak. Palem Breaking Bone Breaking Bone. Cahaya biru meletus dari telapak tangan Mo Tao. Detik berikutnya, suara yang mirip dengan gelombang melonjak terdengar. Saat Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi gelombang-begelombang di belakang punggungnya. Dengan momentum yang menakjubkan. Itu dengan marah menepuk Lindong. Harus dikatakan bahwa Mo Tao memang sangat kuat. Langkahnya ini sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar ahli tahap awal mendalam hidup mundur dengan menyedihkan. Sudah jelas mengapa Guklan mengundangnya sebagai penolong eksternal. Namun, sangat disayangkan bahwa Lindong juga bukan orang biasa. Serangan telapak tangan pasang surut yang bersinar biru bergemuruh saat menyapu. Sementara itu berkembang pesat di mata Lindong. Pada saat ini, lampu hijau meletus dari permukaan tubuh Lindong. Memperpanjang telapak tangan kanannya, tato cahaya naga hijau samar mulai muncul di kulit lengannya. Ledakan lengan lindung benar-benar diperpanjang, tanpa niat mundur atau menghindar. Sebaliknya, itu menusuk langsung ke gelombang cahaya biru menjulang yang menyapu. Dengan putaran tangannya, itu berubah menjadi kepalan tangan dan menabrak angin telapak tangan ganas yang disembunyikan. motau dalam ombak yang menjulang tinggi. Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari sudut kontak. Pada saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba menghancurkan daerah itu. Menyebabkan retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke tanah. Mendengus, angin ribut meledak keluar. Saat ekspresi motau sedikit berubah, dan dengusan lembut muncul dari tenggorokannya. Dia telah mengambil setengah langkah ke belakang, dan ekspresinya agak jelek. Jelas bahwa dia sedikit kehilangan dalam pertukaran ini. Kekuatan brutal seperti itu, mau tahu mendengus dingin. Namun, sebelum suaranya bisa memudar, murid-muridnya berkontraksi dengan keras. Lampu hijau telah menembak ke arahnya seperti sambaran petir. Gambar-gambar kepalan yang sengit dan mengamuk yang mengandung kekuatan hebat menghancurkan dan menyelubungi bagian-bagian vital tubuhnya seperti badai. Setelah melihat ini, mata Mo tahu menyipit. Dengan putaran tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Gambar tinju Lindong hancur di permukaannya. Dan langsung dihilangkan oleh pusaran air Yuan Power. Hanya kekuatan kasar saja tidak perlu dikhawatirkan. Mo Tao tertawa dingin. Kekuatan yang dimiliki tubuh fisik Lindong memang membuatnya agak khawatir. Namun, menurutnya, itu masih terlalu dangkal. Selama dia memiliki respon yang tepat. Kekuatan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Sangat, lindung tampak menyeringai merendahkan. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika lima jari tangan kanannya tiba-tiba membentuk satu set segel yang aneh. Pada saat yang sama, lampu hijau terang dan gemerlap meledak. Boundless Yuan Power tersapu seperti badai, menyebabkan beberapa orang mengalami kesulitan bernapas. Martial Emperor Lau Martial Emperor Soul Satering Seal. Mata lindung sedingin es. Tangan kirinya berubah menjadi segel tinju. Saat tinju meledak. Di belakangnya, sosok ilusi raksasa itu samar-samar terlihat saat pukulan dirilis. Pausan layar Red Wave teknik Pausan layar Red Hall. Murid mau tahu menyusut sedikit karena sosok ilusi di belakang lindung. Pada saat berikutnya, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak berani menjadi sedikit lambat saat dia menggerakkan tubuhnya. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjerit, berubah menjadi pusaran air besar raksasa seribu kaki. Kekuatan pembunuhan yang menakutkan berasal dari dalam pusaran air. Bang, namun, tidak ada bedanya dengan Lindong. Segel tinjunya bergemuruh keluar, tanpa mencolok. Pukulan menabrak pusaran air. Kamu ingin mati, setelah melihat ini. Motao langsung mencibir saat dia mengejek. Dengan pikiran, pusaran air segera berputar dengan panik. Kekuatan pembunuhan memutar didorong ke batas dalam upaya untuk memutar lengan Lindung menjadi bubur berdarah. Berderit-berderit, suara gesekan yang menusuk telinga terdengar terus-menerus dari dalam pusaran air. Sementara percikan melotot keluar. Tapi ekspresi Lindung tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Motao, tahu yang berada di belakang pusaran air. Ketika mulutnya terbuka untuk membentuk senyum. Istirahat. Lampu hijau tiba-tiba meletus. Seperti sebuah meteor melesat di cakrawala. Itu menembus pusaran air raksasa. Detik berikutnya. Retakan cepat muncul di permukaan pusaran air besar. Dan dengan ledakan terakhir. Itu meledak terpisah. Pertahanan motau telah runtuh di bawah kepalan Lindong. Apa setelah melihat adegan ini? Ekspresi Motau segera berubah secara drastis, berubah menjadi semakin jelek ketika segel tinju hijau bercahaya, yang telah menembus pusaran air, meluncur ke arahnya tanpa melambat. Segera setelah itu, ujung kakinya mendorong tanah, menyebabkan tubuhnya melayang ke udara, dalam upaya untuk menghindari segel tinju yang tangguh. Namun, saat dia terangkat dari tanah, senyum di bibir lindung semakin kentara, mengangkat kepalanya. Dia menatap Motau saat pandangan licik melintas di matanya. Membekukan, suara rendah yang tidak terdengar dengan lembut muncul dari mulut Lindong. Selanjutnya, semua orang melihat Motau, yang akan menampilkan teknik tubuh yang kuat untuk menghindari serangan Lindong, tiba-tiba membeku di udara. Bang, begitu tubuhnya membeku, segel tinju hijau bercahaya itu tiba, di bawah tatapan kaget dari kerumunan di sekitarnya. Itu dengan keras menabrak dada Motau. Suara teredam rendah dan dalam bergema di udara. Saat wajah Motau langsung berubah pucat pasi. Pada akhirnya, dia mengerang ketika seteguk darah segar menyembur keluar, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, sebelum mendarat dengan sedih di tanah. Telapak kakinya mencungkil garis panjang seribu kaki di tanah, sebelum akhirnya dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Terima kasih atas kemenangannya, Lindung menatap Motau yang menyedihkan, dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar ini, Motau buru-buru menunduk, hanya untuk melihat bahwa kakinya telah berhenti di luar batas lingkaran yang telah dia gambar sebelumnya. Seketika, ekspresinya berubah seburuk mungkin, sementara ekspresi Motau berubah jelek, suara samar kaget dan takjub terdengar di sekitar mereka. Wajah guling